Tuhisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh Taufik Ismail Ya Nabi Engkau surya yang menari gelapnya hati manusia Engkau bernama penerang gelapnya jiwa manusia Engkau cahaya. Betapa mulia alammu Bagai cahaya dunia Al-Quran Besarnya perjuanganmu Menegakkan agama Agungnya cintamu Menyayangi Sesama Harum Senyummu pada wajah Dunia Betapa dalam dalam jiwa, Ya Nabi Allah, Ya Hamimullah, betapa indah Alammu, bagai cahaya perindahan Alquran. Rindu kami padamu sepanjang waktu. Engkaulah cermin bagi hidup kami. Engkaulah petunjuk perjalanan kami, Engkaulah mata air hati dan pikiran kami. Wahai teladan yang tak pernah padam. Ya Nabi Allah, ya Hakim Allah, betapa suci Alatmu bagai Hadirkanlah cintamu daripada kami. dalam ibadah kami ajarkanlah ketabahanmu dalam doa kami ngalirkanlah jadimu dalam hati kami tuntunkanlah alammu dalam hidup kami ya nabi ya rasulullah hujan hati tan guru kon murid engkaulah surya engkaulah nama engkaulah cahaya